Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini dia buat walian. Manusia sekarang itu tidur. Kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna su niamun wa idha amatu mungkin ada yang ngapal. Tapi rafaham. anna su terang wa idha amatu idha bahu. Menusok abis saat dunia aku turun. Nah itu mati lagi. Tani. Mereka kena awis mati aku lagi roh. Boleh sing hak tenan sujud neng pengirang. Sing hak tenan subhanallah walhamdu lha sing khat tenan iku muni Allahu Akbar. Kaya zaman ning donya ditentang kowe ngomong Amerika superpower. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal ki gede penting. Kuwi kok entekno. Nah. Barang-barang yang cara akhirat gak mendesak kok entek. Wong nek ora mati, nek ora gaji sumpek, pensiun sumpek. Hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul khat, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sejuk. Sehingga kamu getun ketika hidup Tidak pernah makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hak kataku nas kita tuh sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu tiba ketimbang dunia dan karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa sujud Nah, kan WA penting, HP terbaru <tuh> penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. saya mati ku ngerti ku kabeh <tuh> dak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmumu terlambat itu Allah dukah, kalah apa alhaqumud dak hatta zurtumul, kalah kallah Sakala la ta'lamuna ilmal yakin latarauna najim pas kue ilmu mu wes bener gusti ternyata penting sujud teng jenengan ternyata penting jenengan awu pas roh pas waya muni rokok kowe kecewa ya saiki pun waya muni rokok romes terlambat lwane tak ware saiki penuh roh pas waya muni rokok nak nek rom terlambat pas roh waya muni sehingga ketika Allah malehno wong kafir malehno itu mencibir orang kafir kata Allah begini ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakasyafna angka fit ta'afa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah, momentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatim min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakasyafna 'anka fit ta'a sekarang kamu saya kasep saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya sek penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya posit. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia, melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi enggak tahu pentingnya Allah, enggak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak... Maka untuk menjadi enggak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tak tahu. Gara-gara tak tahu yang menjadi tak ya, tahu. Tadi misalnya kamu fokusin. Misalnya Ruhkin jelalatan belak-tahwi Fokus belak-tahwi ke Allah waktu ngarpe kecengkang Kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tak ya, tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus belak-tahwi doa ngantiraroh HHE disini Allah sering pesan Fala ta dinyah, wala ta'fur ya ranakum wal khayatu dunia wala ya'fur ranakum kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya, saya itu orang yang paling fanatik sujud, wassal sujud lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari angsa Isabil jadi jalan yang benar. Makanya, tadi pepatahnya orang sufi apa, "anna sunia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 kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? dunia. Nah, kenapa terlena? Ayo kakean delok. Kamlane nabi itu ora tahu delok dhewe. Nabi. saya ini tak kita ge gitu, wali, tapi moko dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Kulo delok sisu ora wani. Mergo senang. seneng. Nabi itu pernah, nabi yo jeng neng manusa lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggo ini nabi, rebutlan pas mulang bawa unta-unta banyak. Itu nabi melihat mo, mungkin nol kemasian ketik, itu istilah orang panggilan lah tamu dan, nah, ainaika ilama mata anak gigi, azwa jamin biza zahrotal hayati. Jadi misalnya kau, kau ya roh kemisal dulu, wong numpak alpat, numpak alpat, wong nusing bukan, noh, ena aita, nah jadi wong nung ikut. Kalimat itu direkam oleh Allah, bahwa Mustafa pernah ngomong ena aia jadi wong ibu, numpak alpat, wong sing bukan. Tapi kita tetap kering tetap kering Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang lupa al misalnya Nyonya misalnya yang lupa al tadi tetap neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati al lali akhirat, gue ya ngangen ngangen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama kamu rokok Terus ada orang sujud di mushollah, melarat sujud, gue gak pernah enak itu padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. terus gue ditakokin akhirat gue tahu yang ada yang ada sujud buat nanti tapi dia yang tahu yang ada kemewang nanti Yes, senang kira kira kira kira kita itu latara undal pas gue roh ilmu yakin, pas waya melebu ini mulanya kita ajarin di sini kiat kiat supaya kira melebu Makanya latih, melihat dunia aku juga kesulih. Misalnya itu koncok, itu pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering bina teman-teman. nanti kalau Supaya melihat bahwa dia pejabat. Karena saat takut dulu saya melihat dia seorang mu'min yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada, ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mu'min. Jika saya harus hormat, saya melihat. Bukati orang yang mukmin, sehingga saya harus sampean ini, wong si mukmin, malah barang ini sudah mukmin plus. <tik> Jadi, no, lah, Jadi saya ulang lagi, makanya saya itu. Nanti kalau sampean Alim sudah kayak saya itu pasti nggak bisa nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu apalagi Rasulullah ya tentu sahabat dulu aja yang gampang didirik. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lulu Lu siapa? Al Majusi. Abu Lulu Lu itu seorang majusi dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya halal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam gak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Uh, yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu, Abululu Al-Majusi. ulamul Muhiro. Dia budaknya Muhiro. Majusi? Iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan begini, sama siapa Apaltecnya. Alhamdulillahillahi lam yaj al-maniyati dia dirujulin sajatelaka sajda yuhaju nibiayomalkiyam